Jika terkena musibah, Allah akan mengentinya dengan yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 918, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, melainkan Allah menukar baginya mau bacalahillahi wanahi Allahni musib artinya Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya Allah berilah kami pa'hala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya tetapkan semua bersama kepada Jangan lupa comment subscribe like and share